Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslor dimanapun anda berada selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bila namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Leslar tentunya Baiklah persahabat Lesti dan Rizky Bilar dimanapun anda berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Pastinya akan menyuguhkan informasi terbaru nih persahabat Jadi ya, kabar pertama kita awal dengan kabar yang sangat membanggakan Kali ini L2W persabatnya lagi bagi-bagi tentunya sedekah di Jumat yang sangat berkah ini L2W di Bandung Masya Allah, bentuk syukur atas kemenangan lesti Kejora di IDA Awards Masya Allah, semakin kagum dan bangga dengan fanbase yang luar biasa ini Berbagi kepada semua orang yang membutuhkan ini bentuk syukuran persahabatnya atas kemenangan bunda lesti di Indonesian dangdut award 2022. Semoga berkah, barokah, dan semoga semakin kompak terus mendukung karya-karya terbaik bunda lesti kejora. Kemudian juga persahabatnya kita simak ada informasi untuk voting sementara di aplikasi Jux. Bunda lesti kejora ini melawan dari negara Hongkong untuk Voting nilainya persahabat ya. Ini beda 3 Persahabat ya, ini 300an Yuk, terus semangat Mudah-mudahan Lesi Kejora bisa Menang di JUKS Kita selalu positif thinking Persahabat ya. terus semangat Terus kejar votingnya Mudah-mudahan semangat dan kekompakan kita Ini bisa membuahkan hasil Terbaik, Bismillah Kemudian juga persahabat ya, vitamin bahagia pun Kembali kita dapatkan Kali ini ada Cidukan ada Lesti kejora saat ingin mengajak Abang El, persahabatan Abang L di gendong Saat Papa Bilar ini menggendong Abang Fatih Eh, Abang Elnya nggak mau ya maunya sama Papa Puta aja Masya Allah, ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa Full vitamin hari ini kita dapatkan dari idola kesengan kita saat liburan di Thailand Momen ini pun kembali oleh Akur Rossa Anuskales24 lark kalimat caption pun dituliskan abang jadi anak papa gak mau sama bunda aduh Masya Allah banget ya hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Instagram Nurul Rahmatika mengatakan Masya Allah benar-benar dosis tinggi min hadiah ekstra setelah dedek dapat tiga penghargaan Masya Allah anak papa banget ya nak luar biasa Alhamdulillah setelah mendapatkan piala penghargaan, 3 piala sekaligus diraih oleh Lesi Kejora, warga Kono disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa hari ini Kemudian juga persahabat kita simak dengan igs Ayah Kejora baru saja mengunggah postingan lagi berada di perjalanan dan terjebak macet Kita doakan juga mudah-mudahan sang ayah Ayah Kejora selalu sehat dan keluarga besar dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan juga selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, Amin. Dan selanjutnya persahabat disimak juga ada kabar viral juga persahabat yang tentunya lagi ramai. Ada klarifikasi langsung dari Dewi Persik persahabatnya dalam video langsung di akun Dewi Persik real ya ingin meneruskan bahwa Dewi Persik saat melaporkan. Yang diduga fansnya Lesti atau Leslar Itu ternyata bukan persahabatnya Yang menghujat Dewi Persik itu bukan fansnya Lesti dan Leslar Sudah ditegaskan oleh Dewi Persik Persahabatnya dalam video ini Bahwa persahabatnya Orang yang sudah menghujat Dewi Persik, persahabat ya Terkait ibu-ibu yang beberapa hari belakangan sempat membuat dirinya emosi Karena telah menghujat dirinya, persahabat ya. Ternyata itu pure bukan fansnya Lesti Keciora. di sini ditegaskan oleh Dewi Persik, wanita yang akrab dipanggil dengan Mami DP Ini meyakinkan ke netizen bahwa ibu yang telah ditangani itu bukan pure fansnya Lesti Sudah jelas, persahabat ya Ibu itu bukan fans dari Lesti dan Leslar Alhamdulillah persahabatnya bukan Leslar Lovers dan Lesti Lovers Orang ini memang sengaja biar dapat gift, biar dapat endorse dan terkenal Ucap Dewi Persik persahabatnya Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Sweetie simak juga kalimat caption yang dituliskan, Alhamdulillah bukan Les La Lovers ataupun Lesti Lovers Yang hujat mbak senior, komen yang baik-baik, jaga jari-jari kalian ya, terima kasih Itu kembali ya untuk semuanya Dijaga jari jemari kalian persahabat ya, biar tidak mengetik sesuatu yang bisa menyakiti hati seseorang Kita yakin bahwa fansnya Bunda Lesti Kejora itu sangat baik-baik kita lihat juga persahabatnya, tanggapan komentar pun banyak sekali dia berikan. dari Angelina Putri 56 mengatakan. Ya iyalah, gak semua yang menghujat itu fans Apalagi yang ada di tiktok, semua pada mau FJP, Jadi berlomba-lomba aja cari kesempatan Sama yang lagi viral Itu si Satria emang Lesti Lovers Lesti Lovers kan bukan Pokoknya yang ada di tiktok itu semua pada pengen terkenal Segala macam cara dia buat biar FYP itu bersahabat ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik juga untuk keluarga Leslar, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana persahabatnya terus ikuti channel Youtube Les Tifati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.